Eh teman-teman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, allamassalallahu alaihi wasallam, setidaknya Muhammad. Berjumpa lagi dengan Salam Sadi di sini di Alakom Jaya, teman-teman. Semoga kita semua tetap dalam nimban rahmat dan di Allah subhanahu taala. Oke. Okay. Pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas adalah uh, digital multimeter atau multitester uh, yang harganya sangat murah menurut kami sangat murah dan ini uh, apa sudah Mencukupi untuk kebutuhan teman-teman eh, yang belajar elektronika ataupun servis seperti itu. Ini sudah amat sangat mencukupi seperti itu. Kebutuhan dasarnya loh ya seperti itu. Dan ini dalamannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan kekurangan pasti ada sih namanya juga ini harga 27 ribuan sampai 30 ya. Artinya di bawah 50 lah karena masing-masing daerah ongkirnya kan beda-beda seperti itu. Oke. Okay. Uh, kekurangannya salah satunya teman-teman bisa lihat sendiri Ini kabelnya mudah putus Sehingga kami buat kabel seperti ini ya. Kabel apa Eksternal seperti ini Untuk probe nya Sebenarnya tanpa diganti pun bisa Asalkan kita bisa merawatnya seperti itu Itu kekurangan yang pertama di kabel Kemudian ini Kami katakan sudah cukup memadai Kenapa? Karena kebutuhannya ini Untuk Tegangan DC ya sudah bisa mengukur dia. E, tegangan AC juga bisa mengukur arus e, DC sudah bisa mengukur untuk hambatan untuk apa dioda seperti itu. Kemudian untuk e, kontinuitas atau sambungan seperti itu dan HFE ini yang jarang-jarang seperti itu. HFE mereka sudah bisa mengukur. Dan untuk AFE sudah kami bahas <coughs> di video khusus ya seperti itu tentang ini Dan dia juga bisa mengukur ini, mengukur Kalau di labelnya mengukur suhu teman-teman ya Nah di sini awal-awal eh, saya kesulitan mencari di dimanakah eh, Kenop ya, select untuk di selector itu eh, pengukuran suhunya Ternyata teman-teman bisa melihat sendiri di video yang sudah kami bahas khusus ya Untuk suhu Apakah di gelombang ini ya teman-teman lihat sendiri seperti itu. Atau di sini di dioda atau di sebelah mana seperti itu. Oke teman-teman bisa lihat sendiri. Oke. Uh, Kelamannya awal-awal ya di kabel-kabel ya mudah putus. Dan di sini ini belum bisa untuk mengukur kapasitas kapasitor seperti itu. Ya tapi uh, secara keseluruhan secara umum ini sudah lebih dari cukup untuk harga segituannya seperti itu ini ya menunya apa uh, apa namanya ya uh, bagian-bagiannya seperti itu oke okay. tiga setengah digit LCD ya, LCD ya LCD nya uh, monochrome uh, seven segment ya maksimal reading 1999 19 ring single rotary switch ada 19 berarti ini ya kalau dihitung 19 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 19 oh ya 19 ya low battery indication hanya nah nanti kalau baterainya mau habis ini ada indikatornya seperti itu kelihatan Kemudian overload protection, jadi ada overload protection terutama di sini ya mungkin ya, di yang uh, apa, untuk ngukur arus ya seperti itu. Ini ada untuk ngukur arus sampai 10 ampere DC yang bagian sini ya. Kalau ini untuk arus-arus yang di bawah 10 ampere dan ngukur tegangan juga. Oh ini maksimal 200 mili ampere ya maksimal. Audible Continuity Audible itu Ya audio ya Seperti itu Untuk mengukur uh, Sambungan ya Continuity Seperti itu Nah ini maksudnya Nah yang ini Oke okay. Ini yang baru Yang ini yang lama teman-teman Kami tetap pakai ya Seperti itu Baru ini Kami ada sekitar Berapa 30-an kayak ini gini di disini tapi bukan untuk dijual teman-teman ya ini apakah sudah dapat baterai atau belum ya ini? Hmm. nomor serinya berbeda teman-teman ya XTL XTL seperti itu dan ini ada peringatannya kita lihat dalamannya dulu apakah sudah dapat baterai? Ya kalau kalau ini bisa hidup berarti sudah dapat baterai ya, seperti itu. Halo. Frekuensi eh high voltik ya. Oh ini awal-awal susah. Oh, ada masih segelnya. Ada usah buka segel lah. Mending uh, buka yang itu jika teman-teman ingin tahu baterainya uh, oh. buka yang ini ya kalau yang ini sering bu buka-buka pasang ini teman-teman karena memang beberapa kali mengalami uh, mati karena jatuh seperti itu baterainya seperti ini dan ini kami kasih uh, apa solasi double tip belakangnya teman-teman ya oke seperti ini teman-teman kita pasang kembali nah bagaimana cara menggunakannya oke ya. Nah ini kalau yang aslinya seperti ini teman-teman untuk peroknya seperti itu. <tuh> Dan ini ada petunjuknya. Oke. Function and ring switch, display, common jack, vol ohm, milliampere jack. Dan ampere jack seperti itu, specification, accuracy are guaranteed for one years. Taruh situ dah. Jadi dia uh, garansi, uh, garansinya untuk satu tahun seperti itu. Oke. Okay. Disadvoltik ya ini kalau mau beli baca-baca sendiri teman-teman ya. Oh ini, temperatur K type proof. Ya yeah berarti yang gelombang itu ya untuk itu ya Oke okay. cara menggunakan operating instruction Oke okay. saya sudah baca ini dan sudah tahu nanti langsung praktek Oke okay. ya nah, ini untuk untuk resistor ya eh untuk untuk dioda dioda dioda measurement read lead to Om oh red ya bukan red lead uh, ini sudah sudah tidak tidak sama ya ini ya sudah bukan yang ini oke okay. yang merah ke V oh miliampere <tuh> alhamdulillah kemudian <tuh> yang hitam ke kom nah ini sudah sudah ini ya yang merah ya yang merah ini kemudian yang hitam ini jadi kalau untuk mengukur uh, dioda, teman-teman arahkan ke sini. Ke kontinuitas ya. Seperti ini teman-teman ya. Oke, kelihatan teman-teman ya. ya. Kontinuitas itu seperti ini. Ya, kalau disentuhkan, dia akan bunyi. Atau untuk mengukur sambungan-sambungan pada PCB Kalau ada yang putus itu udah akan bunyi Seperti itu Nah Oke okay. Normalnya Normalnya dioda itu Ya Kalau yang katoda ke yang kom Dan anoda eh, Ke Merah Atau positif Seperti itu Dia Angkanya Kita lihat Oh benar ya Ya enggaknya uh, sekitar 500-an ya. Jadi kalau di yang analog seperti ini, ini satuannya ohm seperti itu. Karena ini dioda, ini tidak ada satuannya, ini ukur uh, apa namanya? forward ya, forward bias atau apa begitu. Uh, jadi dia akan bernilai sedemikian ketika yang anoda ke positif, katoda ke negatif. Kalau dibalik, dia akan ya. tetap satu ya seperti itu ya. Oke, ini tandanya dioda ini oke okay lah seperti itu. Oke ya. Oke. Kemudian untuk yang hambatan teman-teman bisa, bisa langsung ke hambatan seperti itu Ke ohm meter ya Ini maksimalnya 200 ohm, 2000 ohm atau 2k, 20k dan sebagainya Maaf saya agak flu teman-teman Dan ini eh, 0,1 ohm 0,1 ya, ohm Kita cek apa benar 0,4 0,3. Oke. Okay. Akurat ya? Ya ini cukup akurat seperti itu. <tik> Kalau dipindah ke atas <tik> apakah masih? Ya. Tidak terdetek karena ringnya di luar itu. Ini 10k. Apakah kedetek di sini? Oh, tidak gedetek ya Karena di luar ringnya Kita taruh di yang 2000 Apakah gedetek Tidak gedetek juga Taruh di yang maksimal Puluhan K Apakah gedetek Gedetek teman-teman 9,86 uh, Kilo Ohm Ini 10K ya uh, Coklat Hitam oranye, Emas 10K Ini 2K 2K2 2,2 Kilo Ohm Apakah gedetek ya dua koma kilo ohm ya begitu caranya ya ini 330 tiga nol apakah gertek di sini ya nol koma kilo ohm karena ini satuannya ini ya artinya sama dengan tiga ratus ohm kalau kita taruh di yang masih ribuan ah ini presisi 322 uh, ohm ya. Di sini 330 ya. Oke, akurat. Ya, Kalau taruh di di luar ininya ya. Nah, pertanyaannya apakah menggunakan ini probe ini untuk ngukur uh, dioda bisa? Kita lihat aja. Ya. Kita lihat aja. Kita balik Kita naikkan Kita balik lagi Anoda-anoda Ya bisa teman-teman ya Jadi eh, Menggunakan ohmmeter Untuk mengukur eh, kualitas Atau bagus tidaknya Dioda itu bisa ya Ini nilainya puluh 521 Oh. Kalau pakai ini Pakai sama Ya sama ya Berarti prinsip dari uh, Kontinuitas itu adalah Mengukur nilai hambatan seperti itu Oke ini hambatan dalam ya seperti itu Sekarang kita akan gunakan ini Untuk mengukur tegangan ya Tegangan yang uh, Ini Tegangan DC kita akan cari, eh uh, ini nih nih nih adaptor. Kita akan cari adaptor teman-teman. Kita lihat akurasinya. Ini adaptornya 12 volt satu ampere. Oke. Okay ini ya yang merah ini yang positif yang ini yang negatif 12,4 volt kita taruh di yang ini yang ringnya lebih tinggi 12, ini ya oh ini tuh high voltage ya oh kretek juga sih cuma kurang begitu akurat koma-komanya Oke okay, 12,8 Taruh yang 20 volt Paling tinggi Apakah Kedetek Kedetek juga bahkan eh, Ringnya jauh lebih tinggi ya Seperti itu 12,43 Oke okay, gampang kan ya Menggunakan ini kan ya Nah Bagaimana untuk mengukur tegangan Untuk AC Ya teman teman tinggal colokkan aja sih Seperti itu untuk AC di sini akan ada keterangan High voltage seperti itu uh, Ya biar lebih amannya Saya ganti ini probenya ya Oh ya kalau ada yang tanya Ini HFE dan Yang gelombang ini untuk apa Teman-teman bisa lihat di video yang sebelum-sebelumnya Seperti itu Oke ya ini untuk ngecek tegangan AC. Bagaimana untuk ngecek untuk arus? Ya, teman-teman bisa menggunakan yang ini dan ini. Di video lainnya sudah kami jelaskan seperti itu ya. Oke. Okay. Nanti kita cek untuk arus ya. Coba seperti itu. Ya, wah oh, itu 218 volt AC, hati-hati jangan dipegang-pegang Ada yang bocor-bocor, bahaya Bisa nyetrum Oke Seperti itu ya Kemudian eh, apakah bisa ini untuk, untuk arus DC? DC Ini DC, arus DC Kita cek Kita tanpa cek. menggunakan beban teman-teman ya Kita tanpa menggunakan beban langsung begini Toeng Oke, okay, apakah bisa? Apakah arusnya tanpa beban ini ya? Tanpa beban dan ini paralel. Biasanya kan untuk ukur arus kan serial teman-teman ya. Oke, okay. apakah yang 10 ampere? Apakah yang 0,01? Aduh, cek. 0,01. Ya, ini juga mungkin karena tidak ada beban ya coba nanti kita akan kasih beban ini ya ini kan ini metodenya paralel sekarang kita akan serikan ini akan serikan Oke untuk mengukur arusnya Oh ini ini saya, saya taruh ini ya di sini ya yang maksimal 10 ampere ya oke saya taruh di yang maksimal 10 ampere, berarti ini di sini. Yang ini di sini, teman-teman. Oke. Kita cek langsung seperti ini. Apakah dia ageretek? Paralel begini. Oh, ageretek ya. Langsung ageretek, teman-teman. Tanpa. Walaupun itu mati ya, seperti itu. Coba dibalik begini. Ya, mati ya karena ini mintanya model seri seperti itu. Bagaimana kalau kita gunakan ini untuk ukur di sini? Secara seri lah begitu. Oke. Okay. Uh, ini di sini. Wah, itu ya. Langsung ya. Ini secara seri seperti itu. 0,04 harusnya biar tidak keluar angka min ini secara seri ya jadi motong sebelah sebelahnya seperti itu 0,04 eh, ampere ya 0,04 ampere berarti ini sekitar 400 mili ampere lah kalau begitu kalau ditaruh di 200 ini pasti nggak gede oh gede teman-teman ya ya ini sekitar ya. Terus ini 0,4 ya. mili ampere. Kalau sini 0,04 ampere. Berarti ini maksimal 200 mili ya. Coba ke atas lagi. Sama aja sih grup nggak getek sih loh. Nanti yang akurat yang yang bawah sini ya, yang di kanan ini ya. Oke teman-teman ya, eh, cukup ya. Ini tester memang ya. Mengukur eh, arus sudah, ukur ini sudah. Untuk yang lain teman-teman bisa lihat di video yang lain ya seperti itu. Oke terima kasih. Semoga eh, pembahasan ini cukup memuaskan buat teman-teman untuk ini ya para teknisi-teknisi itu -teknisi, yang masih baru-baru seperti kami baru belajar seperti itu oke terima kasih mohon maaf apabila ada kesalahan kami akhiri taufik semoga ini manfaat dunia teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.